perlu Banyak sekali yang saya pelajari dan sangat penting untuk diketahui Di antaranya yang pertama adalah kebijakan dan pedoman mengenai Wikipedia Yang kedua informasi literasi Ketiga tentang lisensi terbuka dan Creative Commons Dan terakhir adalah tentang teknik presentasi yang baik setelah mengikuti Wiki Cendekia ini, saya belajar banyak hal. Salah satunya adalah Wiki Latih. Ternyata teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang sempat mengikuti Wiki Latih Daring yang ternyata kapasitas mereka dalam pengetahuan mendasar mengenai Wikipedia itu sangat mendalam, dari dilihat dari tugas-tugas dan effort yang mereka berikan dan mereka diberikan lisensi dan kelulusan dari Wikimedia sendiri. Saya memikirkan satu ide tentang memilih satu hari dalam satu minggu untuk melatih diri bersama, menyunting bersama di Wikipedia. Uh, jadi teman-teman itu akan uh, membaca, menulis, dan menyunting artikel supaya dapat meningkatkan literasi dari masyarakat Lab AP PISIP Unsri. Kuring pangtubing ku slaba bekenging kesempatan kanggo ilubiung dina ia kagiatan Wikicendekia cendekia 2022. Nah, didie, sim kuring ilmu, awus, saring, kendiri, di dia Simkuring sareng Sang para Hanca nyuprih elmu kumaha natarkeun diri kanggo alu sareng Nyiapkan diri kanggo jadi pandamping di proyek-proyek Wikimedia Indonesia salajengna. Nah, Simkuring miharep dina acara ieu teh urang e, sadaya kenging e, pengetahuan sareng slogan Wikimedia Indonesia nyaeta Bebaskan Pangawero pang Langkung saya tur sukses haturnuhun Om Swastiastu Suksema aturang titiang majang ring Wikimedia Indonesia Duaning sampun ngichen galah Kepining dewek titiang nyarengin parikrama wiki cendekia Warsa kali tali kali likur Sane genah ring Yogyakarta Gargi tepisan mana titiang presiden nyarengin parikrama puniki Duaning ring parikrama puniki titiang presiden ngomolihang akeh pisan kaweruhan Nganinin indek Wikipedia miwah seluir dagingnya nih Taler iriki titiang kehajahin Nganinin indek sapunapi tata cara menados pelatih ring uh, sejroning ngemargiang Proyek-proyek Wikimedia Indonesia Pindonas titiang, Utapengaptin titiang, Dumogi Proyek-proyek Wikimedia Indonesia, Nenten, Puput, Kantos, Iriki, Kemanten, Sakewanten, Presiden, Incapang, Malih, Risa Jeroning, Mebasang, kaweruhan Suksumat orang titiang, Om Santi, Santi, Santi Om.